ala gua udah tadi Emang beda Bunda El bernyali besar. Tulia dirinya langsung pegang kepala harimau sedang sang suami masih takut-takut pegang kepala sang istri. Namun akhirnya Rizky Bilat yang weekend kali ini memilih tempat liburan kebun binatang akhirnya berani juga. Yuk ikuti keselan lebih lanjut. Lagu-lagu yang datang nya ya aku takut berpisah biasa walah sini boy ya gitu doang ngeri saya jangan dilempar ya kalau mau buat